Assalamualaikum Kembali dengan nama 81 video kali ini saya akan praktekkan cara menanam mentimun biji ini adalah mentimun baby 10 apa kabar kalian semua semoga baik-baik saja saya nah, pakai masker panas. Ini satu lubang untuk <tuh> baby 10 ini satu ya dua satu ya untuk satu lubang satu lubang berikutnya dua dua satu. Hai, kita tarian, ya Bentar ya Hmm. hmm. Ini di hai, hai, ya. Jadi Kita taruh hai, satu ya ini karena kalau, kalau terlalu rotat, ini kalau normal ya bisa batang satu jempol tangan nah ini perwujudan baby mikro F1 F1 bukan F10 ya F1 betik itu usahakan 21. karena kalau yang normal itu ya, batangnya segini. Poh, daunnya rimbun. Kalau PTB 10, FPB 10 F1. Jadi kalau udah tumbuh nanti saya upload lagi. Oke. Okay. Nah. nah, ini, ini satu, ini satu, satu biji Jadi hmm. batangnya bersih jempol. Ribun banget untuk varitas ini. Saya baru percaya. Ribun sekali, guys. Sarang udah mulai buat, mulai pentil, atau bunga berbuah. berdua Batangnya gede, itu satu, kalau kita tanam dua, waduh kayak apa rimbun Jadi kalau terlalu rimbun, biasanya ini, sarang ulatnya, ini ulatnya Bagaimana baby-baby? Panas bosku, hot Super Jadi, demikian tadi Cara penanaman untuk disitu imun ya Hasil yang kita tanam adalah timun grade 10. Semoga hasilnya memuaskan. Okay? Nah itu yang sudah saya review kemarin itu kisaran nomor 21, nah, 21 hari. BB juga baby sepuluh juga untuk ukuran buah itu kecil enggak terlalu panjang karena bukan ucap kalau untuk berucapan mungkin satu kilan kalau ini tidak baby lah namanya juga baby kalau baby ya baby muti-muti itu <laughs> oke okay, sekian dulu video dari saya terima kasih yang sudah bergabung panas banget bos pasti saya berbalik okay. bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh